Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Selamat bertemu kembali dengan channel saya Jawa Kawedar. Semoga para pemirsa selalu sehat dan bahagia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang filosofi-filosofi dari nama-nama sosok Sang Yang Semar. Semar itu merupakan pengejauhan tahannya Sang Yang Ismoyo yang diturunkan dari kayangan menjadi pamung di tanah Jawa ini yang dikenal dengan nama Semar Bodronoyo juga diyakini sebagai leluhurnya untuk orang Jawa Maka Sang Yang Semar dianggap sebagai Danyang atau Danyang di pulau Jawa Apa sih yang disebut Danyang? Mari kita pahami bersama supaya kita tidak salah tafsir Sehingga kita tidak menafsirkan bahwa Danyang itu sebagai sosok jin Atau dedemit dan sebagainya Sebutan Danyang itu dari kata dan dan yang Kata dan di sini merupakan kata sandang untuk memuliakan dewa atau para leluhur Maka disebut Danyang atau sang yang yang di sini sesuatu yang disucikan atau disakralkan jadi sang yang itu seperti sang suci begitu juga dengan danyang seperti sang suci jadi kata yang itu adalah spiritual makanya ada kayangan kayangan itu suci kayangan itu surga surga itu tempatnya orang-orang suci, tempatnya para dewa. Contoh umpamanya di Jawa Barat tepatnya ada di Bandung. Itu ada Parahyangan. Di Jawa Tengah ada dihiang yang sekarang namanya menjadi dieng. Ketika kita menyembah kepada yang suci disebut sembahyang. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya yang berhubungan dengan semedi ataupun dengan manekung atau sembahyang Salah satunya itu adalah sembahyang tadi Ketika kita sembahyang pada zaman dulu itu ada di sanggar Sanggar itu sebenarnya diri kita sendiri secara spiritual Tetapi pandangan umum sanggar itu adalah langgar kalau sekarang namanya menjadi musola tempat untuk sembahyang karena zaman dulu itu belum ada masjid yang megah-megah seperti sekarang ini adanya baru langgar kenapa yang semar ada di Pulau jawa menurut Ujaring Kondo atau dalam Purwotarito semar itu asal mu asalnya dari telur atau hantigomoyo Entah itu telur ayam atau telur bebek atau telur apa yang jelas itu telur yang bercahaya. Lalu disabda oleh sang yang wenang. Kemudian menetas cangkangnya menjadi tejo moyo atau togok. Kemudian yang putih telurnya menjadi es atau semar. Lalu kuning telurnya menjadi manik moyo. Atau Batoro Guru Ketiga-tiganya ini berasal dari hanti Moyo Artinya telur Moyo itu cahaya Ini bukan cahayanya lampu Tetapi cahaya ilahi atau nur ilahi Yaitu cahayanya Gusti Kang murbeng Dumadi Setelah ketiganya menginjak usia dewasa Maka mereka memperebutkan tahta kahyangan Kemudian mereka bertiga sepakat untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menelan Gunung Mahameru, itu nantinya yang berhak menjadi penguasa di Kahyangan. Maka dimulai dari yang paling tua yaitu Tejomoyo. Tejomoyo dengan segala kesaktiannya berusaha untuk menelan Gunung Mahameru sampai mulutnya sobek. Tetapi Gunung Mahameru tidak bisa tertelan Kemudian yang kedua gilirannya Ismoyo Ismoyo, Gunung Mahameru tidak ditelan Karena melihat kakaknya menelan gunung tadi tidak bisa Sehingga sampai mulutnya sobek Sang yang Ismoyo tidak menelan seperti togok Tetapi dia makan sedikit-sedikit Belum sampai seberapa Ismoyo makan Gunung Mahameru ...ketahuan sama Sang Yang Wenang. Mereka kena marah, kemudian mereka kena hukuman. Maka Sang Yang Wenang memutuskan... ...yang berhak menduduki tahta kayangan adalah Manik Moyo. Lalu Tejo Moyo dan Ismoyo dihukum oleh Sang Yang Semar. Oleh Sang Yang Wenang maksud saya. Tidak boleh kembali ke kayangan. Dan diberi tugas untuk menjaga Pulau Jawa. Lalu keduanya diganti namanya dengan Tejomoyo diganti nama Mantri atau Togok. Kemudian Ismoyo diganti menjadi Semar Bodronoyo. Mereka berdua mempunyai tugas masing-masing dan bersemayam ada di kaki gunung Mahameru. Semar itu dari kata sedoyo manggyo rahayu. Semar juga artinya itu samar. Juga tidak samar, yang tidak samar itu yang melihat apa yang mempunyai semar, apa yang menjalankan semar itu sendiri. Karena semar itu sebenarnya rasa rasa itu gaib. Semar, kalau di alam silsilah kedewataan, semar itu keponakannya dari Batoro Guru. Tetapi kalau sang yang Ismoyo, itu kakaknya Batoro Guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Semar sebagai pengejoan, tak hanya Sang Yang Ismoyo Semoga bisa menjadi sarana sebagai penerangan di dalam menempuh perjalanan hidup kita untuk di masa mendatang Kembali kepada nama-nama Semar Yang pertama, Semar dengan nama Bodronoyo. Bodro itu rembulan atau bulan Noyo itu ulat atau wajah Wajahnya Semar itu seperti terangnya bulan, tetapi darmanya Semar tidak hanya itu saja. Duma dinyasang Yang Ismoyo yang sudah manunggal dengan Semar tadi itu merupakan Chanberaning Rembulan yang sudah memberikan penerangan dalam kegelapan. Jadi sudah menjadi kewajibannya Semar untuk memberikan penerangan. Juga semua rerwet atau pepeteng yang menimpa manusia. Itu dharmanya Bodronoyo. Kemudian Bodronoyo itu juga dari kata-kata Bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari potensinya semar sendiri. Sementara noyo itu kebalikannya, yaitu utusan dari atas. Jadi semar itu sosok yang dari atas turun ke bawah ke Maya pada ini sekaligus dari bawah naik ke atas yang membangun alam semesta ini tetapi hakikatnya Semar bukan orang bawah tetapi orang atas karena Semar itu sang yang Esmojo jadi Semar itu utusan sekaligus juga orang biasa maksudnya dia itu berusaha sendiri tetapi sekaligus ada bantuan dari atas itulah Bujuronoyo, pengabdiannya sangat perlu dicontoh bagi kita sebagai generasi-generasi penerus untuk melangsungkan daripada budaya dan spiritual. Contoh pengabdian yang mandiri sendiri, kemudian yang kedua, Semar dengan nama Dudo Manang Munung. Dodo Manang Munung itu artinya bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Tetapi orang kalau melihat Semar seperti laki-laki wajahnya yang dimaksud bukan laki-laki dan perempuan itu bukan sifatnya tetapi Roso Pangrasaning. Roso Pangrasaning Semar yang sudah dilahirkan ke dunia ini sebenarnya harus menjadi pamonge untuk laki-laki ya untuk pamongnya perempuan. Tidak boleh membedakan ini laki-laki dan ini perempuan Yang harus saya bedakan cara pelayanannya tidak seperti itu Jadi sifatnya pamung itu harus adil Kalau perlu harus jadi bapak Kalau diperlukan harus jadi lurah Juga harus jadi raja Tetapi kalau dibutuhkan lagi harus jadi batur Karena para winases sudah menyampaikan Sebenarnya pandego atau pamung tadi harus melayani Bukan malah sebaliknya minta dilayani. Lalu yang ketiga dengan nama noyon toko. Noyon itu wajah, toko itu pati. Sebenarnya yang semar itu sudah mengikuti keblating pati, lilo dunyo lego empati, mati sakjroning urip jumadinya yang semar di dunia ini. Bisa berguna bagi semua manusia, terutama manusia yang diemongnya jangan sampai kecipratan dosa-dosanya para manusia yang berwatak angkoro budinya serakah sumungah manganghah angakai jambah. Karena kalau ketayaan dan kebahagiaan duniawi yang didapat dengan sifat angkoro yang dibayar dengan keserakahan itu tidak akan langgeng saya ibaratkan nanya seperti air yang disaring. Air yang disaring itu tidak akan berhenti, akan mengalir terus pada akhirnya habis juga. Maka kekayaan dan kebahagiaan yang diperoleh itu jangan karena terdesak oleh kebutuhan kemudian menggunakan cara-cara atau sifat keserakahan dengan akal yang licik atau mengakali orang lain. Jadi kalau boleh saya menyarankan Semua kekayaan dan kebahagiaan itu Kalau bisa harus didapat dengan jalan Tegen, Mugen, dan Tumemen Jika jalan Tegen, Mugen, dan Tumemen ini yang kita lewati Maka kita akan menjadi Siogo, Sawego, dan Sambigono Siogo itu maksudnya jika sewaktu-waktu kita ini dibutuhkan untuk gotong royong terhadap masyarakat dalam hidup beberayan kita harus siap karena kita hidup itu bermasyarakat lalu sawego sawego itu kita harus siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lingkungan kita agar lingkungan ini menjadi aman dan nyaman kemudian Sambigono, artinya itu eling atau ingat bahwa kita hidup di dalam bermasyarakat. Eling untuk mengabdi, eling dengan pengorbanan. Artinya kita harus berani berkorban demi kepentingan orang banyak. Eling dengan bangsanya sendiri, eling dengan yang melahirkan kita, eling dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kalau beberapa eling tadi bersemayam di tubuh kita, istilahnya kalau jiwa ini sering kita asah pisau yang sering kita asah ibaratnya jiwa yang sering kita asah ini bisa membuat lantiping pangraito. padahal kalau panggraeto yang lantip itu menumbuhkan kecerdasan kecerdasan yang wening itu yang dilandasi dengan rasa rasa yang wening itu bisa mendekatkan diri kita kepada Gusti Kang Murping Dumadi maka Ibaratnya apa yang kita ciptakan datang dan yang kita inginkan itu bisa terwujud Lain dengan orang-orang yang rasanya itu ngawur dan matanya berawur Kehidupannya selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahannya orang lain kejelikannya orang lain dan menyengsarakan orang lain Itu tentang Siogo, Sawego dan Sambigono Lalu nama berikutnya Semar Wong Bogo Sampil Yang ada di dalam dirinya Semar Bogo Sampil itu artinya dewa yang berwujud manusia Manusia yang mempunyai umur dewa Semar itu tidak akan hilang selamanya Karena hilangnya Semar nanti Akan tetap berada di badan manusia hidup Karena Semar itu seperti yang saya sampaikan tadi Adalah roso. Roso itu sirnane bareng dengan Dumadine, kemudian nama Durudiah Punto Prasonto. Durudiah itu artinya pamung, punto itu yang diluhurkan. Sementara Prasonto, porokang luhur, Yo, porokang suci atau ya para orang-orang yang suci, Dumadine Semar di dunia ini sebenarnya memberikan cermin, tepo yang sangat baik. Dari tingkah lakunya juga ucapannya menjadikan tepo palupi Karena sebagai orang tua seperti saya ini Orang yang dituakan Kalau tingkah laku saya tidak bisa sinudar sono, Atau tidak bisa menjadi tauladan bagi orang lain Berarti tua saya ini karena saya kebanyakan umur saja Padahal uang para Katanya kalau gajah mati itu meninggalkan gading kalau manusia mati itu tertilar asmo atau meninggalkan nama dan itulah nama-nama filosofi dari Semar dan masih banyak lagi hakikat nama-nama Semar yang mempunyai makna misalnya Semar itu gaib, Semar itu misterius dia merupakan simbol dan konsepsi esensi ilahi Semar adalah nama dari salah satu leluhur bangsa Nusantara yang jiwanya selalu membayangi jiwa bangsa ini. Semar memang ada, dia tunggal, Tanhana Dharma Mangrua. Dengan nama Semar Jonobodro, artinya Dewa Ngedowantah. Semar Asmoro simbol dari cinta kasih yang tanpa pamrih kemudian semar nuroso merupakan visualisasi cahaya nur ilahi suci itulah kira-kira filosofi-filosofi dari nama semar semoga ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan kita sehingga kita bisa memahami siapa semar itu yang sebenarnya atau yang dianggap dan yang tadi kita bisa memahami, oh, dan yang itu ternyata bukan dedemit, bukan jin setan, tetapi merupakan tempat yang suci, cara untuk mensucikan sebagai leluhur kita. Mohon maaf jika ada salah dan kata, sampai ketemu dengan video saya. Rahayu, rahayu, rahayu, Sagunging dumasti.